Sudut mata lindung berkedut karena kata-kata tablet batu. Setelah itu, dia berbalik diam. Pikiran dengan cepat beredar di benaknya. Dia tidak tahu apa benda yang dikenalnya yang disebutkan oleh tablet batu itu. Jimat batu misterius. Melahap simbol leluhur. Atau mungkin formasi alam semesta kuno. Mungkinkah semuanya simbol leluhur yang memangsa juga telah menemukan pemilik lain? Ah, kurasa orang itu telah jatuh juga. Sosok di tablet batu mengabaikan pikiran dalam benak Lindong. Suara kuno dan serak perlahan terdengar. Lindong berkedip. Kemungkinan orang yang disebutkan itu adalah lelaki tua bermata hitam itu. Berdasarkan ingatan yang diperoleh dari tempat itu. Sepertinya mereka berdua berhubungan karena makhluk hitam misterius. Ada beberapa seni bela diri yang akrab di tubuhmu yang agak mirip dengan bocah itu. Raja Desolate Besar, sosok di tablet batu melanjutkan. Sudut mulut Lindong bergerak tanpa sadar. Apakah orang ini menyebut tangan surgawi terpencil yang sangat terpencil? Seni bela diri ini adalah sesuatu yang dia juga dapatkan dari sekte kuno. Meskipun itu juga seni bela diri jiwa tingkat tinggi. Lindong jarang menggunakannya sekarang karena keterampilannya yang lain telah tumbuh lebih kuat. Elder. Sepertinya ada yang salah. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah tablet batu. Setelah itu... Matanya melirik garis hitam di tablet. Garis-garis hitam itu tampak bergerak diam-diam dan sepertinya mereka memiliki semacam kecerdasan. Dari kelihatannya, tampak seolah-olah tablet batu itu berusaha menekan hal-hal ini. Namun, mereka tampaknya menolak dan mencoba mengikis tablet batu sebagai gantinya. Bas-bas, tablet batu tiba-tiba bergetar intens sementara lindung mengamati garis hitam yang aneh. Garis hitam di bawah ini tampaknya telah dihidupkan kembali pada saat ini. Tak terhitung jumlah garis hitam naik dan dengan gila naik ke tablet batu. Ketika garis hitam menanjak, gelombang ki hitam samar tersebar dari mereka. Riak jahat dan tanpa emosi juga menyebar terpisah di mana ki hitam berlalu. Sementara beberapa ki hitam juga bergegas ke lindong. Ekspresi lindung berubah intens ketika dia melihat adegan ini saat dia dengan cepat mundur. Meskipun itu hanya kihitam jumlah menit, dia tidak berani membiarkan mereka menyentuhnya. Bahkan tablet batu yang kuat dan misterius ini telah berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan karenanya. Karenanya, dia benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika dia terkikis olehnya. Ku, perubahan mendadak dan tak terduga ini juga menyebabkan dengusan rendah dan dingin dipancarkan dari tablet batu. Tablet bergetar ketika banyak lampu kuning kuno melonjak ke bawah. Kekuatan yang tak terlukiskan menyebar dan sekali lagi dengan keras menekan garis hitam yang mencoba untuk mengikis ke atas. Cakcak. ketika garis hitam dipaksa kembali. Lindung tampaknya bisa mendengar tawa yang sangat menusuk. Kejahatan yang dingin dan tidak biasa meresapi tawa itu. Tawa ini juga menyebabkan mata lindung menyusut dengan keras. Garis hitam itu memang bentuk kehidupan yang tidak diketahui. Tablet batu menembakkan sinar cahaya kuning kuno yang menyebarkan ki hitam yang telah menembak ke arah Lindong. Setelah itu, akhirnya menyusut kembali ke loh batu. Tetua, apa itu? Lindong tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah melihat tablet batu menjadi sunyi lagi. Tablet batu itu muncul untuk merenung sejenak ketika mendengar pertanyaan Lindong. Segera, cahaya melonjak pada tablet dan berubah menjadi cermin batu. Gelombang cahaya melonjak di cermin saat sebuah adegan muncul di dalamnya. Itu adalah tanah yang luas dan tak ada habisnya. Lindong melihat tablet batu yang sangat besar di tempat itu. Itu mengejutkan tablet grid desolate. Itu juga mungkin untuk melihat cukup banyak sosok manusia berdiri di langit di sekitar grid desolate tablet. Meskipun Lindong tidak dapat melihat penampilan mereka. Itu mungkin untuk memberitahu bahwa orang-orang ini semua ahli tingkat atas dari aura mereka. Pada saat ini, garis patahan tampaknya telah muncul di ruang yang sangat jauh di depan para ahli top dan tablet batu. Ki hitam mengerikan melonjak. Pada saat itu, tampak seolah seluruh langit menangis. Lampu iblis sedingin es yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan eksplosif dari kabut hitam. Setelah itu, para pakar yang berdiri di langit itu juga tiba-tiba menyerang. Segera, seluruh tempat bergetar. Meskipun adegan di cermin Batu hanya sudut medan pertempuran, hati Lindong masih berkibar. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan skala pertempuran seperti itu. Semua orang di sana lebih kuat daripada bahkan master sekte Dao mereka saat ini, Ying Xuanzi. Meskipun demikian, Lindong masih melihat cukup banyak sosok jatuh dari langit ketika kedua belah pihak bertarung. Makhluk tak dikenal yang muncul dari kesalahan di ruang angkasa memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Cahaya terus berputar di cermin batu. Akhirnya, fokus pada sebuah adegan. The Great Desolation Tablet turun dari langit. Cahaya kuning kuno mengerikan menyapu dan menekan sekelompok ki hitam yang sangat besar. Ki hitam itu bergoyang dan tampaknya telah berubah menjadi sosok buram yang aneh. Suara tajam menjadi semakin lembut di bawah tekanan dari tablet batu. Akhirnya, grid desolate tablet tiba-tiba mendarat. Tanah hancur dan langsung terkubur di bawah tanah. Setelah grid desolate tablet menekan makhluk-makhluk tak dikenal itu, tanah itu sekali lagi ditutup. Seolah-olah itu telah menyegel makhluk-makhluk tak dikenal itu di bawah tanah. Dalam adegan terakhir, Lindung bisa melihat sosok manusia bergegas keluar dari grid desolate tablet ketika tanah itu menutup sendiri. Auranya membanjiri surga. Dia melihat area di bawah grid desolate tablet dan menghela nafas dengan lembut. Setelah itu, dia berbalik dan menyerbu ke arah kesalahan spasial yang sangat besar. Gambar berhenti pada titik ini. Mata lindung sedikit linglung. Itu lama kemudian sebelum dia secara bertahap pulih dari keterkejutan. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi di masa lalu. Namun, itu sepertinya peristiwa yang sangat besar. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak ahli tingkat atas berkumpul bersama untuk melawan musuh. Sosok terakhir itu mungkin adalah pemilik grid desolate tablet dan dia menggunakan grid desolate tablet untuk menekan dan menyegel makhluk yang kuat dan tidak dikenal itu. Benda itu mungkin merupakan bintik hitam yang sama yang sekarang menjangkiti tablet. Ada yang bisa aku bantu? Lindong menggaruk kepalanya dan bertanya. Kamu benar. Aku memang sakit. Sumber penyakitku adalah karena hal yang aku tekan. Sosok manusia muncul di tablet batu ketika suara serak tua perlahan terdengar. Tidak bisakah kamu membunuhnya? Renung lindung sebelum bertanya. Itu hanya raja. Jika aku berada di puncak aku, aku mungkin bisa membunuhnya. Namun, aku tidak dapat melakukannya sekarang. Sebelum kamu, ada juga orang lain yang telah tiba di sini. Namun, tidak ada dari mereka yang kembali. Spirit tablet perlahan berkata, itu adalah senior daosek aku. Namun, mereka semua tidak ada lagi. Lindung mengulurkan tangannya. Dia segera ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Ada beberapa hal di dalam tubuh aku. Jika mereka bisa menghapus benda itu, aku bisa meminjamkannya padamu. Haha, aku merasakan seorang teman lama di dalam tubuhmu. Tablet batu itu tertawa pelan. Ketika suaranya bergemuruh. Lindong bisa merasakan bahwa jimat batu misterius dalam tubuhnya bergetar sejenak. Namun, itu bahkan lebih parah daripada aku. Sepertinya bukan tugas yang mudah untuk membangunkan dan memulihkan. Lindong tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar informasi tentang jimat batu misterius. Dia buru-buru bertanya. Dalam hal itu, apakah tetua tahu bagaimana membiarkannya memulihkan semangatnya? Itu akan tergantung pada nasibmu. Jimat batu itu tidak langsung menjawab pertanyaan Lindong. Sebaliknya, itu memberikan jawaban yang menyebabkan seseorang merasa sakit kepala. Ada juga simbol leluhur yang memelahap dalam tubuh aku. Bisakah itu membantu kamu untuk menghapus hal itu? Tanya Lindong, kekuatan satu simbol ancestral tidak cukup. Jika aku ingin membunuh seorang raja, aku akan membutuhkan kekuatan dari dua simbol ancestral setidaknya, kata tablet batu. Lindung tertawa getir. Omong kosong apa ini, seseorang akan benar-benar membutuhkan kekuatan dua simbol ancestral untuk menghapusnya. Hanya ada delapan simbol leluhur di dunia ini. Dalam hal ini, apakah ada sesuatu yang bisa aku bantu? Lindung merasa agak tidak berdaya. Rahasia-rahasia yang dia banggakan kelihatannya sama sekali tidak berguna di depan tablet batu ini. Aku telah menyerahkan kitab suci kesedihan besar kepada mereka yang telah tiba di sini. Syaratnya adalah bahwa mereka harus membawa dua simbol ancestral sebagai imbalan dan membantu aku untuk menghapusnya. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang kembali. Tidak mudah untuk menemukan simbol leluhur. Lindong menggelengkan kepalanya. Seluruh dunia ini sangat besar, dan hanya ada delapan simbol leluhur. Selain itu, beberapa dari mereka bahkan memiliki pemilik dan orang-orang ini semuanya adalah pakar yang sangat kuat. Oleh karena itu, Jelas bukan keputusan yang bijaksana untuk menyambar simbol leluhur mereka. Saat ini kamu tidak bisa membantuku. Kamu dapat melihat bahwa aku sakit. Tetapi kamu tidak dapat memperlakukan aku. Suara serak dari tablet batu menyebabkan lindung menderita pukulan. Dia hanya bisa tertawa getir dan mengangguk. Namun, aku juga bisa melakukan transaksi denganmu. Kondisi kesepakatannya sama dengan seniormu. Petik dua, Aku akan menyerahkan kitab suci kesedihan besar kepadamu. Sebagai imbalannya, kamu akan membawa kembali dua simbol ancestral di masa depan untuk membantu aku menghapusnya. Petik dua, Lindung merenung sejenak dan bertanya, berapa banyak waktu yang aku miliki? Kurang dari tiga tahun. Erosi dari makhluk itu menjadi semakin kuat dan aku mengalami kesulitan untuk menekannya. Jika itu diizinkan untuk melarikan diri dan merobek kesalahan spasial, seluruh dunia akan menghadapi musibah yang tak seorang pun bisa lepas darinya. Tablet batu itu perlahan berkata. Selain itu, setelah lolos, sekte di dunia luar juga akan menjadi yang pertama yang sepenuhnya dihancurkan. Mata lindung menyusut, ekspresinya perlahan-lahan menjadi suram. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk dengan berat dan berbicara dengan suara yang dalam. Elder, harap yakinlah bahwa aku akan melakukan yang terbaik. Haha, seandainya kamu juga gagal. Kamu mungkin akan menjadi orang terakhir yang dipercayakan padaku. Selain itu, jangan membocorkan berita tentang masalah ini kepada siapapun. Bahkan kepada para tetua dalam sekte tersebut. Makhluk yang aku tekan adalah sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh satupun faksi di dunia ini. Jika ada yang salah. Seluruh dunia akan mati. Lagi pula, dunia ini tidak lagi memiliki seorang ahli seperti pemilik aku. Suara tablet batu menjadi sangat khusyuk menjelang akhir. Aku tahu, Lindong menarik napas dalam dan perlahan mengangguk. Sosok manusia di tablet juga mengangguk. Setelah itu, tablet bergetar sebelum karakter kuno benar-benar meninggalkan permukaan dan bersiul. Akhirnya. Mereka berubah menjadi empat karakter kuning kuno dan menggantung diri di depan Lindong. Aura yang luas dan tandus tersebar terpisah. The Great Desolation Scripture. Mata lindung menatap empat kata kuno besar di depannya. Meskipun sifatnya tenang, dia tanpa sadar gemetar dalam kegembiraan. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys.